Hai sobat bahasa, jumpa lagi dengan saya Rahmat Mutiara. Kali ini kita akan bahas peribahasa Aceh seputar sapi dalam bahasa Aceh disebut lemo. Silahkan disimak ya. Satu, lagi lemo kap situ, artinya seperti lembu makan upih pinang. Peribahasa ini Tujukan kepada manusia yang suka ikut ikutan dalam mengerjakan sesuatu tanpa dilandasi dengan ilmu. Dalam konteks kehidupan terdapat manusia yang diumpamakan seperti perilaku binatang ini, yaitu suka mencoba-coba suatu pekerjaan yang bukan bidang keahliannya. Suka berspekulasi atas sesuatu yang belum tentu manfaatnya. Ibarat lembu yang sedang menggigit upih yang baru jatuh dari pohon pinang dilihat oleh lembu lain dan lembu lain tersebut juga ikut memakannya. Padahal situ tersebut tidak enak. Sepat dan alot sehingga harus segera ditinggalkan setelah terbukti benda tersebut bukan makanannya Manusia bertipe seperti ini melakukan perbuatan bukan berdasarkan ilmu yang dimiliki Mainkan hanya berdasarkan perasaan dan ikut-ikutan karena terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh orang lain Pada akhirnya apa yang dilakukannya memberikan dirinya dan juga orang lain karena kebodohannya Amanat dari peribahasa ini adalah landasi setiap pekerjaan dengan ilmu bukan dengan perasaan karena perasaan tidak menjamin bahwa apa yang kita kerjakan itu benar. Begurulah terlebih dahulu sebelum mengerjakan sesuatu. 2. Lage lembu eh tiup trin seperti lembu tidur di bawah rumpun bambu. Peribahasa ini ditujukan kepada orang yang bermalas-malas dalam bekerja. Dalam konteks kehidupan sehari-hari terdapat manusia yang berperangai seperti binatang berlemuh dan pemamah biak ini, yaitu orang yang meretas kerja rendah. Waktunya lebih banyak digunakan untuk serahat santai-santai ketimbang bekerja. Ibarat lembu yang sudah kenyang merumput lalu mencari tempat berteduh biasanya di bawah rumpun bambu karena di tempat teduh tersebut suasana adem dan berangin sepoi-sepoi. Lembu betah berlama-lama di tempat itu sambil muamah biak. Orang-orang seperti ini kalau belum habis apa yang diperolehnya kemarin belum mau mencari yang lain lagi hari ini. Pesan dari peribahasa ini adalah jangan sampai kita tergolong ke dalam orang yang bertabiat seperti lembu ini. Janganlah bersantai-santai dan cepat puas dengan sesuatu perolehan sementara. Bekerjalah dengan giat dan sungguh-sungguh demi produktivitas. Tiga. Lima bluh payah kuda cot iku. Lembu masuk rawa kuda menegakkan ekor. Peribahasa ini ditujukan kepada orang yang memiliki reaksi berlebih terhadap perkara yang bukan urusannya. Dalam konteks kehidupan sehari terdapat manusia yang memiliki karakter negatif seperti binatang tunggangan ini, terlalu jauh mencampuri urusan orang lain padahal urusan tersebut tidak ada kaitan dengannya. Orang yang punya hajatan dia yang berlagak sibuk. Ibarat tabiat, dua binatang yang diumpamakan itu lembu dan kuda merupakan salah satu binatang yang sering masuk ke rawa-rawa. Untuk itu, ia perlu menegakkan ekornya agar tidak basah. Berbeda dengan kuda, ia merupakan binatang yang tidak lazim masuk ke rawa-rawa. Maka, ia tidak perlu menegakkan ekornya. Orang yang bertabiat seperti ini cenderung berlaku lagak aktif terhadap suatu yang tidak penting baginya atau tidak ada hubungannya dengannya atau suka mengurus urusan lain bukan urusannya sementara urusannya terbengkalai ungkapan lain yang berkaitan dengan ini adalah go tarindum han makna peribahasa ini adalah Jangan suka mencampuri urusan orang lain di luar hak dan kewenangan kita. Empat Lagi lembu tak bertengah lamon. Seperti lembu diangkat dari sumur. Peribahasa ini ditujukan kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak dapat membalas budi baik orang. Dalam konteks hidupan sehari terdapat manusia yang wataknya diumpamakan seperti binatang petel berata ini. Itu tidak bisa berterima kasih atas jasa-jasa yang diberikan orang lain kepadanya. Ibarat seekor lembu yang terperosok jatuh ke dalam sumur tua di sebuah hutan, lalu diangkat oleh orang ke permukaan. Dan selamatlah ia ketika sudah berada di permukaan, dan berdirinya sudah kokoh orang yang mengangkatnya dari lubang sumur tersebut. Di serunduknya, alih-alih memberikan suatu kompensasi kepada orang yang telah memberikan untung baik padanya. Yang terjadi malah sebaliknya, dinakan yang merugikan Orang seperti ini dalam ungkapan bahasa Indonesia disebut orang yang tidak tahu diuntuk Makna dari peribahasa ini adalah Janganlah kita seperti kacang, lupa akan kulitnya Kenanglah jasa-jasa orang lain yang telah membuat kita nyaman, senang, dan bahagia 5. Lagi lumo picok pit Seperti lembu diambil kutu babi dari tubuhnya Peribahasa ini ditujukan kepada orang yang asik dan telena dengan sesuatu kesenangan atau kenikmatan semu. Dalam konteks kehidupan sehari-hari terdapat manusia yang kerap bersikap seperti lembu yang sedang menyinggikan kutu babi yang menempel di tubuhnya ini. Orang seperti ini suka telena dengan suatu keasikan, kenakan dan kenikmatan semu yang sedang dinikmatinya. Demi memperturunkan hawa nafsunya, ia rela melanggar norma agama, adat, dan sosial. Konteks terdekat yang berkaitan dengan hal ini adalah lain fenomena orang pacaran. Meskipun di ruang terbuka, di tempat umum, mereka sedikit pun tidak risih berasi asikan atau bermesraan. Yang penting mereka dapat menikmati dunia ini sebebas-bebasnya atau senimak nikmatnya yang menurut mereka dunia memang diciptakan dan hanya milik mereka berdua. Ibarat lembu yang berkutu babi di sekujur tubuhnya, dia sangat kooperatif, tenang, diam, dan mati sekali jika ada orang lain yang mau menyikirkannya. Pesan dari peribahasa ini adalah, janganlah kita telena dengan sesuatu yang asik-asik, yang enak-enak, dan yang nikmat-nikmat. Nikmatilah hiburan hidup ini sekadarnya saja untuk menetralisasi atau menghalau kepenatan di dalam jiwa.